Ada cleric nih Ada teman kita ya Ada archer juga Oke kita dibantuin ya Wih Keren banget sih bro Story-storynya mantep bro ini asli Langsung aja kita keluarin ultinya hmm, Mantep Gua punya dragon Gua punya dragon Wah Yo my bro Kali ini Ma Bro akan memainkan game yang cukup berbeda dari sebelumnya Ma Bro ya. Sebelum Ocha main game FPS aja dan sekarang ini Ma Bro Ocha ingin bernostalgia ke game yang Ocha main 10 tahun yang lalu Ma Bro ya. Itu zamannya sudah lama banget sih ya. Sebelumnya itu main di game PC dan sekarang ini ada di mobile Ma Bro. Ocha pertama kali main game di mobile ini Ma ya. Namanya Dragon Nest. Wah ini asik banget sih Ma Bro ya. Bisa bodo monster ya, bisa duel sama temen atau sama musuh kalian ya kan. Atau nama lainnya PVP. Ada PvP Vega juga, ya. Kalian bisa party oh, di sini. Kita langsung aja, Ma bro masuk ke permainannya. Ya, ide kita langsung pilih karakternya nih, Ma bro ya, warrior. Oke, okay. warrior tuh yang suka nge-tbi. Ini ya orang paling depannya, ya kan? Di sini ada cleric. Wuh, cleric ini yang bisa ngehil-ngihil mabrur. Engga, enggak, enggak, enggak. Ocha bukan player support ya, ini player support archer. Ini salah satu yang ocha suka, tapi ocha tuh lagi nyari assassin, Ma bro. Archer ini adalah penembak ya, biasanya tuh pakai panahan ya kan Sorcerer Wuuuh Bener-bener mantep sih, ma bro Soalnya Sorcerer ini tuh Job yang paling ditakutkan biasanya tuh di game-game RPG ya Karena Magic Man ya Assassin kah? Wah ini dia, ma bro Assassin ya. Biasanya Assassin tuh terkenal cepat, ma bro ya Lincah, sneaky-snicky Double pisaunya Ini Ocha suka banget, ma bro Kita kasih namanya dulu deh ya Ocha Deze. Wow. oke, okay, kita dengerin ceritanya dulu nih. Oke, okay. hai, wow. wow, ada hai, meteor. Ada hai, meteor, hai, apa nih hai, hai, nih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita kelarin tutorialnya, sebenarnya Ocha gak perlu tutorial sih Ocha udah mengerti nih cara mainnya seperti apa mah bro ya Wih, Ocha suka ya sama Assassin mah bro Keren gak sih Assassin itu Ya, kece aja gitu men ya di sini ada ulti-ultinya juga nih ya Kita keluarin coba ya, langsung ulti kali ini oh, ulti seperti apa uh, Langsung mati bro uh, wih. Mantap bro, ya Asli. Kalau kalian tahu, bro, Ocha dulu tuh penggila game MMORPG ya. Ocha suka banget sama RPG. Apa nih? Wah, ini langsung bosnya ya, Oke, kita skip dulu kali ya. Yo. Oke, kita nggak boleh ke merah-merah itu tuh, Mabro. Ya, harus hindari. Waduh. Kalau ada merah-merah tadi, kita langsung hindari. Hindarin, Bro. Wow. Mantap sekali, Mabro. Ini skill kita pengenalan dulu ya. Apa nih? Skill empatnya. Wah, mantap Sakit juga bro, ini si Ogre Weh, weh, weh, weh Bro, sakit banget sih bro Oke, ada cleric nih, ada teman kita ya Ada archer juga, oke kita dibantuin ya Karena ya memang tidak Mungkin Oce bisa mengerjakan ini sendiri ya Tuh, darah Oce langsung full lagi tuh tadi Tadinya dikit Mantap bro Oke, langsung aja si Ogre Mati bro Mimpi ternyata jadi, ternyata gue mimpi. Ah. Oke, okay. apa ini? Apakah ini kotanya? Biasanya itu kotanya sangat asik banget, gitu ya. Bisa ketemu orang, ya kan? Oh, Wih, keren banget sih, bro. Kuda ah, keren, poco, poco, poco, uh, keren, keren banget, ya. Apa gua langsung top up aja nih di game ini, Ma Bro? Ya, ini ada tugasnya, Ma Bro, di sebelah kiri atas. Kalian bisa lihat itu. Nah, itu kita pencet-pencet aja, itu questnya, Ma Bro. Nanti ya, auto kekerjaan sendiri ya. Jadi simple banget sih ini game. Wow, mantap sekali! Monster di sini kita masuk ya, mantap jiwa. Jadi ya, kalian mainnya itu tinggal ikutin aja nih questnya untuk levelingnya, Ma Bro. Ih, eh, apa nih kecuriga? Bujuk kecurek wah harus kita tolong ya. Gak bisa dibiarkan, teman-teman. Wah, wah, oke, jiwa asasin Oca nih sudah merasuki. Ya baiklah, baiklah, akan kutolongi, akan kutolongi. Oke, Ma kita tolongin ya. Maju lu, maju lu, bisa deh. Aduh, si Lily tadi ya kita tolongin si Lily teman-teman. Kakak kakak iya siap siap Kita skip skip aja mabro biar cepet ya Eh eh sih lili Wah Tidak bisa dibiarkan Wah gila si banteng Main main sama DZ dia bro Oke kita bunuh saja bro. Orknya ya Gak akan gua ampunin loh eh, Gak akan gua ampunin Mantap jiwa bro ya Mantap bro. Oke, langsung victory saja ya Kita langsung naik level 2 Ma bro. Oke, ke teknik Nah, kita bisa pelajarin skill-skillnya nih, Ma bro. Wow, bisa seperti itu ya Kita langsung pelajarin aja nih Dan untuk kalian yang ingin setting gambar kalian rendah atau tingginya, Ma bro, Kita langsung aja pecah di pojok kiri atas saja nih, Ma bro Ya yang ada gambar mukanya habis itu ke sistem nih. Nah, di sini ada gambar permainan nih ya. Pakai bahasa Indonesia bisa ya, pakai Filipina bisa, pakai bahasa Inggris bisa, Mabru ya. Nah, di sini gambar permainan ya, Mabru, kalian bisa atur sedang atau rendah nih ya. Lilis sudah aman ya sekarang. Kita lanjut mengerjakan misi yang lain nih, Timothy sekarang. Ya, kita masuk lagi ya. Misi kita sekarang bersama Timothy. Karena Lili sudah selesai. Hmm. Sekarang kita nyari si Rose ya, pada si Rose Blackpink memang ada-ada aja dah. Game seperti ini tuh asik kalian mabar sama temen kalian, mabru ya. Soalnya ya nanti kalian bisa party ya. Biasanya tuh nanti ada yang TBI, ada yang support ya, yang hil-mihil. Nah biasa tuh yang dicari tuh uh, yang bisa gendong-gendong ya, yang nge-carry-carry yang paling depan, yang paling kuat dah pokoknya. Hajar ya, yang minyak gerak dah lu. Uh, Oke. Okay. Rasakan itu ya, ternyata tadi tuh gue cuma mimpi mah bro, gue punya ulti dan lain-lain Nah kita ini grinding dulu ya, leveling dulu, supaya nanti uh, ulti kita ke unlock mah bro lihat go cuy Sekarang gue udah level 6 dan gue sudah bisa mengunlockin skill lagi nih mah bro ya Oke kita pelajar saja nih fine blade, oke huh, Seperti itu, seperti itu ya, kita pakai saja, kita ke kesini ya kan Habis itu kita kembali, cuy. Ini misi utama gue udah mau mendekatin terakhir, ya. Mungkin nanti ada chapter-chapter selanjutnya, mah. Langsung saja kita teleport. Ini kita lagi nyari Rose, ya. Tadi si Rose ini bosnya nih, bro. Lu jago, gak? Kalau gak jago, gue males nih. Eh, uh, misi yang kecil-kecil aja, ya. Kita cicil, ya. Jangan mengganggu soalnya, bro. Yang kecil-kecilnya matiin. Takutnya dia bisa ngehilat top. Wih, hindarin dulu, hindarin dulu ya. Kalau tanda-tanda begitu, tanda-tanda merah. Ya pokoknya di tanah-tanah lah. Kalian harus hindarin cuy. Langsung ke stun tuh ya. Wah, mantap juga tuh. Skill baru gue tuh. Wih, mantap nih. Ada apa nih? Wah, ini si Rose ini sama si Timothy. Wih, mati tuh Timothy dah. Loh. Loh, lo, loh, loh, loh. Loh, Wih, mati deh, bro. Oke, kita naik level, laporkan kematian Timothy. Waduh, mabru beneran mati dong, ya. <tuk> Aduh, lebih sayang sekali, ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke chapter dua, mabru, ya. Ide mantap sekali, ya. Story-story-nya mantap, bro. Ini asli, kalian tuh harus ikutin, ya. Apalagi kalau kalian mabar sama teman kalian. Oke, gak tahu sih. Kalau misalnya story gini bisa mabar atau enggak, ya. Tapi yang jelas nanti itu ada PVE PVE begitu dan kalian bisa mabar sama temen kalian, ya itu pasti asik banget sih. Pasti kan monsternya lebih susah daripada yang leveling ini, ngerjain misi-misi ini. Skeleton nih bro, tengkorak nih bro, kelas juga bro. Gue stun lu ya, lu gak bisa ngapa-ngapain. langsung aja skill baru gue mantap bro. dan ojek sudah masuk ke sini mah bro. Wow. Kristalnya nggak bisa diserang langsung ya kita harus bunuh monster yang kecil dulu, ya, karena emang ganggu ini. Hmm, nice loh. So. saya mana lagi nih penjaganya? Nah ini dia, kasih paham dulu coy. Nah mati lo ya. Wuh. ini dari suku sorcerer sih bro. Kita hancurin dulu nih dark kristalnya ya entah ada apa di dalamnya. Kalian pasti akan suka sih ngerjain misi di sini. Karena kalian mengerti jalan ceritanya juga gitu loh. Oke, okay, gue mau meningkatkan di sini kita ke gear coba ya. wow di sini ada gear-gear yang belum mau ca pakai, ma Bro. Kita pakai dulu kali ya. Ada helm, ada celana ya, ada celana. Terus ada baju, eh biar makin mantap sekali. Nah, ini ada senjata juga nih, ma Bro. Biar makin sakit ya ini dagger nih Sebutannya ya, untuk pisaunya assassin nih Oke mantap ya Dan kita tidak lupa untuk meningkatkan skill lagi Ma bro kita upgrade Upgrade ini juga di Oke udah gak bisa sih upgrade ya Sudah cukup ya Dan btw untuk kalian yang pengen download ma bro Linknya ada di deskripsi di bawah ini ma Langsung klik aja ya ma Oke apa nih isinya? Gue tambah kecepatan Mantap tambah cepat lari gue Langsung bongkar saja Bung. Yo Demi menyelamatkan Rose Blackpink. Pink. Nah, minion-minion nih jangan main-main deh sama gue. Serius deh jangan main-main. Ya langsung aja kita teleport. Wow apa nih? Wah, dia di Santera, rupanya Sama RP boss. Ini si kena nih. Kenawas. Let's go. Kita battle aja, Bro. Oh, cabut cabut, cabut. Ngeri kali, Bro. Ini kita bunuh yang kecil-kecilannya dulu apa gimana nih? Nah, ke kecilannya nih. Masih lemah nih, kita incer yang kecil. Oke, mati dia Udah mati, ajudan lu Sekarang giliran kita berdua. Langsung saja ya. Tuh. Uh, dia gak bisa ngapa-ngapain bro Kita stun terus. Ah, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak apa nih Rose loh loh loh, loh. wih opo oh, iki opo oh, iki waduh eh oh. Rose dibawa ke satria hitam lah Ah, baru nolongin udah diculik lagi teman teman Oh ya ma beruntung kalian yang ingin main game Dragonia sini bro dan kalian ingin top up ya biar nanti skin skin kalian tuh kayak mereka mereka ini ma bro ya ini ramai juga ya mainnya ma bro coba kalian top up sekali nih ma bro di first top up ini nah kalian bisa dapetin Angel Wings permanen. Wow oh, memasuki rintangan Abyss nih ini yang sebelumnya itu Ocha ngerjain misi atau quest yang utama ma bro sekarang kita ke Abyss. Ya. Nah, di sini kita bisa membuat tim, bro, ya. Nah, di level 14 ini, Bro kita bisa join guild, bro. ya. Tutornya langsung keluar saja, ya. Semer simpel sih, Bro Ya, nanti tiap level-level yang kalian naikin tuh pasti kalian diajarin sendiri sama game-nya, bro. sama sistem dari game ini, ya. Celtic Firm, kita mendaftar saja, join guild, ya kan. Wih, ya? Wih. Jadi kalau kita join guild, langsung pindah tempat nih, Bro mungkin ini bias gamenya kali ya nanti kita bisa kumpul sama guild guild kita nih ya ajak teman teman kalian untuk main ya kan buat guild bareng nah ntar kalian bisa barengan deh teman ya teman kalian di sini uh gue juga itu ya ada Dano men kalian bisa bucin bucin nih game game RPG seperti ini tuh bisa bucin ya Yap kita mencapai level 15 dan kita sudah bisa ganti job mah bro di sini kita bisa upgrade job kita ya Oke, okay, level lima belas ini. Uh, apa nih, Chaser atau Bringer, ma Bro? ya bintang 3 mungkin tingkat kesulitannya tuh lebih berat ya, Ya bintang 3, nah bintang 2 tuh lebih mudah. Wah, kalau misalnya jadi Bringer ini lebih ke support ya, enggak enggak enggak. Ucak pilih si Chaser aja nih, Bro ya. Kita arena deh, cobain turnamen ya kan? Hee, ini ladder, Bro ya PVP yang Uca bilang ma Bro. Coba deh. Nah, kita sekarang lagi find match nih, ma Bro. Harusnya disesuaikan lah sama kemampuan Ocha sendiri, oke okay. uh, Nice Let's go Bah Ocha akan kalah Wait, gocek, gocek dulu, santai ya Ini kita harus bermain dengan taktik, strategi ya stand dulu kali ya uh. Duketin Keluar nih skill 1 Skill 1 Santuy, santuy, santuy, gak bisa gerak loh pasti. Oke, okay. ah. kalau kalem, dia Archer ya. Hmm. Ini kan sama-sama player baru kita, mabru ya. Hmm. Nggak gua kasih ampun deh ya, nggak gua kasih ampun. Langsung aja kita ke warung ultinya. Hmm. Mantap sekali, mabrur. deh kita pojokin kita pojokin. Mantap. Seperti itu ya PvP-nya. Asik sekali, bukan? Woo. Dan sekarang Ocha sudah mencapai chapter 2 terakhir, Mabru kalian bisa lihat ini ya. Ide, apakah Ocha akan melawan bos terakhir di chapter 2 ini? Uh, ini dia Mabru yang kita tunggu-tunggu ya. Wah, wow. langsung aja kita samperin ini. Si Velskut namanya nih. Eh, nyebutku serangga kagak tau gue siapa Kita langsung aja ini lawan Dark Knight ya Kasih paham ya bro Tes stun dulu kali ya hmm. Hmm. Hmm. asasin lawan asasin kali ya Lu apa lu roll lu bro hmm. Langsung aja kita ultiin deh nggak hmm. bisa diem yeah. Langsung pusing dia sama bro yeah. Langsung Kita bisa langsung gas aja ya. Yeah. Ah, Dia ulti Gue juga ulti ya, kan Uduh, duduh, duduh, duduh, geli-geli serangan dia. Sini, saya cari bro ini. Eh, seh, dark knight, dark knight. Hmm, sih, paham abang bro ya. Dia berani-beraninya menculik si Rose ya? Kan, ah, hahaha. Segitu dong kemampuannya ya? Hahaha. Keren Aduh, mantap, uh. Argenta, dia pain Argenta. Oh dulu, dulu, si kebaya merah, benar hmm. bentar Dia kan udah gue kenopkin ya. Bukan. Kenapa nih? Kenapa dia bangkit lagi? Oh. Argenta, Argenta. Oke, mantap sekali, Ma Bro. Kita sudah menyelesaikan. Chapter 2 misi terakhirnya, mah Bro. Woo. Sekarang oce mempunyai gelar, Ma Bro. Ya, status mantap juga nih. Ya, Tiga bintang, kita capa event harian di sini. Ada lebih itu masuk ke dark temple. Oh, apa nih? Dark Temple nih. Oke, okay. dark temple, mah Bro. Ini ada rintangan-rintangan ya, event ya. Wah, gila, ini keras banget, bro. Oke, kita masuk keluarin aja, ulti kali ya. Oh, langsung saja, ma bro. Kocha keluarkan skill 3. Ya, skill 1 kita keluarin. Skill 1 lagi. Mantap. Skill 2 lagi. Skill 3. Nice. Nah, ini ada, ini, ma bro. Kita ambil nih. Ya, susu. Kekuatan attack jadi nambah. Oke. Jadi nambah nih bro Jadi plus plus lah ya Kita dapat buff nih nah, Serangan Ocah menjadi lebih Mantap Ocah akan melanjutkan Ke rintangan berikutnya ya coba. Ocah ambil dulu nih mau bro. Biar tambah cepat ya Bunuh Monster monsternya Yuk Saatnya pesta dimulai ya Skill 1 Skill 2 Langsung aja Skill 3 Dan kita keluar ke naik nice, bukan? Skill satu lagi, serata ya. ini mantep banget sih bisa nge-mop nge gini nih, serunya nih kalau misalnya kita main game RPG gini mah bro ya, Nge-mop tuh biasanya archer tuh ya, narik, ngumpulin, jadi kita bisa attack area gini mah bro, bagusnya tuh. ya. tarik, kurang sakit kurang sakit, kita ambil lagi nih, ya, menambahkan, mau oh, memulihkan HP. HP doang ternyata teman-teman kelas dek Wah ini aja di challenge ketiga ya, tingkat selanjutnya nih Ojo sudah lantai 5 sekarang nih bro Mantap juga ya Jam 90 detik dulu bunuh bos Terus deh kita ambil dulu Kita ambil dulu Susu kekuatan Ngetek Kita ambil susu ya iya tebel banget darahnya si bos. Gua nggak tahu nih, gua bakal kuat apa kagak Apakah ini, gua menjadi yang pertama kalinya gua mati di the mah bro. Soalnya darah gua paling banyak orang sama si Lightning Brok Profesor ini ya, bos yang gua lawan sekarang nih. Nah, semoga aja bisa lah ya. Gua kasih ulti loh, gua kasih ulti. Gak gentar gua. Kira gua no ya? Hmm, Ini mumpung lagi kesan nih, lagi kesan nih. Tegas lagi. Bisa nggak tuh. Bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. Ah, udah ya. Cukup. <laughs> Oke, sejarah tertinggi. Mantap sih, mah Bro ya. Kembali ke kota kita ya. Kita tingkatin dulu sekali kita pakai. Ya. Jangan lupa nih kita tingkat-tingkatin dulu. Belajar kita belajar pelajarin deh, teman-teman. Nah. Kita masukin sini, ini, namain -namain skill kita ya, belajar lagi upgrade, upgrade, upgrade, upgrade, dan lupa di upgrade. upgrade. Kita bisa ngambil skill dari si Chaser atau dari assassin ini, ya, Ma Bro ya. Sekarang di level 21 ini, Ma Bro, gue udah bisa naikin mount nih, Ma Bro ya. Atau tunggangan nih, kayak orang ini nih, misalnya pakai kuda atau ini pakai dragon, Ma Bro. Hah, apa nih, unicorn? Mobil, wah itu lucu banget sih, Ma Bro. Ya, pasti ini orang mainnya udah lama banget sih, Ma Bro. Ya, kita langsung ke mount nih. Ya, di pojok bawah, uh. wah pilihannya banyak banget sih, Ma Bro. Ya, nah caranya itu kita langsung buka aja nih, Ma Bro, ke gear ya kan? Habis itu ke tas, dan habis itu ke hadiah, Ma Bro. Nah, disini nih, Ma Bro, Hell Dragon Knight, coba kita panggil. Gua punya Dragon, Gua punya Dragon. Wah, gak ini keren banget sih parah parah parah men. Gue punya dragon men. Gue punya dragon. Akhirnya, akhirnya, akhirnya, ma bro. Oh my god men, makasih batu nih. Udah nemenin gue bernostalgia nih ya. Gue grinding nih, sampai dapat dragon ma bro. Gak bisa berkata-kata lagi mauro. bro gue seneng banget nih <tuk> mauro asik banget nih mauro Oce bisa jalan-jalan mauro. Uh, tuh, tuh, tuh tuh tuh, halo bro Ide seram banget ya, gokil gak sih? Ya Nih nih nih, nih. Nah. Ih, wih Gue juga gak kalah keren loh bro Dia kayak QB tuh, gila men Ekornya ada berapa tuh Yubi putih men. Mantap juga ini sama nih. Kita sama nih, Bro. Sebentar ada yang kurang nih, bro. Custom gue tuh gini gini aja, bro ya. Coba kita ganti kali Mabr ya. Custom lemari baju di sini ya, kan. Oke. Wah, ini bisa kayak gini nih, bro nanti ya. Cuman kita harus ngumpulin dulu Mabr bagian bagian ya. Aktivasi karisma aja, Bro. Oh, di sini juga bisa nih. Ya. Kita pakai setnya. Udah bisa dipakai kayak ini, oh, lihat lihat lihat lihat, lihat, lihat. Mantep -mantep sih ini bro, ya, okay. di kelas coba, uh berubah ya, ya lumayan lah mah, bro, ada peningkatan sedikit ya kan, dan sini kita juga bisa memperkuat senjata yang Bro ya, kita tempat nih ya istilahnya ya, kita kuatin, uh, oke okay, di upgrade plus satu nih. Biasanya tuh bisa sampai plus 5 kali ya, plus 2. Wah, gila bisa sampai plus berapa di sini mah, Bro ya. Di game-game RPG yang biasa oc mainin, bro itu bisa sampai plus 9 malah ya. Wah. Kita gas. Biasanya memperkuat gini bisa gagal loh. Coba kita gas lagi. Upgrade lagi. Fail. Ah, plus 6 mantap ya. Coba nih, dagger nih kita upgrade nih. Ya, plus satu, plus 2 plus 3. Biar makin mantep ya damage-nya. Misalnya kita upgrade itu semakin meningkat juga, Ma Bro. Hmm. Kita tambah kuat lagi. Ah, gagal. Ah. Oke. Okay. Ini memerlukan batu nih. Ah, udah habis, Men. Batu yang batunya udah habis, Bro. Oke, okay, sudah cukup sepertinya. Kita udah kehabisan batu ya. Oke Mabr jadi seperti ini ya gameplay Dragonis Mobile untuk Mabr yang ingin download dan mainkan game langsung aja klik-klik yang ada di deskripsi di bawah ini Mabr ini asik banget game-nya. Apalagi kalau dimainin bareng sama temen kalian. mabru itu pasti akan seru banget. Ajak temen kalian untuk mainin game ini. Supaya kalian bisa PvP bareng. Bertualang bareng ya. Apalagi bisa duel sama temen kalian. Itu akan sangat mengasihkan mabru ya. Dan bisa guild war juga. Biar makin seru. Yap kayak gitu aja untuk video kali ini mabru, Semoga kalian suka. And yap see you Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.